Ya Selamat pagi teman-teman semuanya, hari ini kita akan olah nafas metode tiga. Metode satu dan dua itu dari Wim Hof, dan banyak link-link yang saya bagikan, karena kalau metode Wim Hof itu dibahas satu per satu, ya bisa dua-tiga bulan. Tapi esensinya yang paling penting, ya dua metode itu, yang lainnya sebenarnya metode variasi metode variasi itu misalnya metode 1 yaitu disebut dengan imun booster atau anti covid sangat efektif untuk menaikkan saturasi dan pH. Nah, bagi mereka yang misalnya sampai saturasinya turun rendah banget, pH-nya juga sekitar 5 bangun tidur bahkan 4, maka yang metode satu itu bisa 200 kali tiap 2-3 jam. Bahkan ada beberapa yang misalnya terkena kanker aktif dan berani mengambil langkah radikal tidak kemo dan tidak radiasi itu tarik nafas dan lepasnya lebih kuat seperti yang di sama Wim Hof ya sampai gitu ya itu variatif namanya ya tapi esensinya sama secara umum ya dua metode itu kalau dari Wim Hof yang lainnya variasi dari dua metode itu nah mulai hari ini kita akan metode dari John Kabat-Zinn karena John Kabat-Zinn adalah seorang psikiatri seorang dokter dan juga uh, profesor di Massachusetts Medical Center University maka dengan backgroundnya psikiatri maka dia olah nafasnya lebih lembut lebih soft ya. tarik nafas dan lepas nafas lewat hidung jadi bagi bapak ibu yang tidak punya masalah dengan saturasi, pak saya saturasi 98, delapan, gitu, nggak kayak saya dulu sembilan <laughs> lima, karena satu 7 tahun sakit paru-paru. Tapi sekarang saya pasang alat 98, olah nafas sepuluh, lima tarikan, udah 100. Bapak ibu bisa melihat peragaan saya di video yang saya post juga link linknya pada waktu yang baik peragaan saat olah nafas metode satu atau dua, waktu tahan napas. Tahan nafas tinggal 23 detik aja masih 100 terus baru meluncur ke bawah sampai 60, 50 kadang-kadang, lalu naik dengan cepat ke 100. Nah dulu saya tidak punya kemampuan untuk naik saturasi sampai 100 itu dalam waktu yang cepat. Makanya saya ulangi lagi untuk mau yang praktek metode 2 yang minggu lalu harus latihan metode satu itu cukup sering tujuannya waktu tahan nafas dan saturasi turun maka kemampuan naiknya akan dengan cepat kalau banyak latihan metode satu. Makanya hari ini kita belajar metode tiga, tapi yang metode satu terus dilakukan. Nah Nantinya tiap hari cukup dua kali, pagi misalnya metode satu, lalu sore atau malam metode dua atau tiga. Kecuali sekali lagi, bagi yang punya masalah dengan minimum kista, cancer, atau tubuhnya asid, bangun tidur 4 sampai lima, itu yang metode satu boleh dua tiga jam sekali, kalau ada gejala-gejala yang simptom-simptom yang rasanya enggak enak, kayak kesemutan berkepanjangan, maka cukup 100 kali. Nah, sekarang metode tiga, metode tiga ini dari John kabat Kabatsin yang lebih pada penekanannya sebenarnya dari ilmunya di sananya gitu ya, itu untuk pengobatan-pengobatan yang berhubungan dengan psikosomatis, stres ya, bukan berarti bapak ibu orang yang stres gitu ya, tapi nanti dalam. Modul-modul uh, selanjutnya saya akan hubungkan antara penyakit dengan perasaan, demikian juga kesehatan dengan perasaan, penyembuhan dengan perasaan. Tapi hari ini kita lebih ke teknisnya dulu mengenai John kapatsin ini. Ketika saya belajar olah nafas di kelompoknya John Capadson ini bahkan tidak dibahas mengenai uh, saturasi ataupun pH. Nggak disuruh beli, nggak disuruh menyediakan. Ya, kalau Wim Hof memang dia banyak membahas mengenai pH dan saturasi, walaupun juga enggak sampai uh, suruh beli alatnya. Nah, bagi saya segala sesuatu harus terukur. Kalau menjadi alkali itu dari berapa jadi berapa, gitu ya. Paling enggak terukur yang gampang ya pH urin, walaupun pH urin berbeda dengan pH darah, tapi mengindikasi. Kalau orang banyak minum atau makanya bangun tidur biasanya pH-nya lebih rendah. Makin banyak minum nanti pH-nya bisa setara urin dan darah itu tidak beda banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak makan soft, nggak minum soft drink, minumnya air putih biasa saja. Banyak makan sayur hijau, yang banyak vitamin B kompleks atau antioksidan atau malah di vitamin ya bukan obat vitamin B kompleks Murah sekali itu B komplek beli yang generik cuma belasan ribu harganya bisa sebulan. Maka nanti pasti pH-nya naik cukup bagus, gitu ya. Tapi yang minumnya masih belum sehat, makannya banyak daging, <laughs> banyak manis lagi, ya. Gula itu rasanya manis, tapi membuat tubuh menjadi asam karena waktu proses glikolisis, pemecahan eh, glukosa menjadi energi. Itu ada juga asam yang terbentuk, nah. Lalu Pak saya udah nggak ada masalah dengan pH saya pH saya bangun tidur aja 7,5 itu persis istri saya tuh nggak olah nafas saja 7,5 <laughs> makan enak tidur pulas nggak pernah buru nggak pernah mikir yang baik, macam-macam Jamnya tidur ya tidur artinya tenang gitu ya saya bangkrut ya dia tidur tidur Jamnya makan-makan gitu ya bagus saya bangun tidur dulu 5,5 gitu ya tetap perlu tetap butuh olah nafas yang terutama metode 3 dan selanjutnya ini ya. Saturasi udah bagus gitu ya. pH-nya udah bagus. Saturasi Pak saya pasang 99, Pak gitu. Nah, kenapa? Karena metode tiga ini dalam penelitiannya John Kapatsin ketika orang melakukan 22 minggu saja gitu ya. Memang kalau kita hanya 12 minggu ya, tapi penelitian beliau itu 22 minggu. Maka nanti setelah kita selesai 12 minggu, lanjutkan terus ya olah nafas ini. Penelitian beliau dalam 22 minggu itu PFC, prefrontal cortex. PFC itu di bagian depan sini, ya, otak depan, prefrontal, cortex. Binatang tuh nggak punya PFC. Nah, PFC-nya tuh aktif atau mengembang, ya. Kalau nanti cuma mau cari jurnal, cari artikel, silahkan mengenai hal ini, ya. Karena ini penelitiannya, John Gabbadzin. Nah, PFC ini penting karena kalau misalnya makna kena narkoba, itu merusaknya PFC. Nanti, ketik di YouTube aja biar gampang, ibu-ibu, emak-emak -ibu, juga akan mengerti dengan jelas, ya, yang kecuali teman-teman ilmiah, ya, cari jurnal. Cari di YouTube, kerusakan otak. Maka, biasanya yang ada di paling atas itu rusak otak karena pornografi, tapi di dalam file itu juga dijelaskan otak rusak karena narkoba atau nafsa juga. Ya, Nah, itu rusak bagian PFC. PFC ini mengatur moral, etika, di antaranya selain fungsi-fungsi yang lain, sehingga kalau orang narkoba otaknya rusak karena narkoba atau pornografi, maka moralnya rusak, etikanya rusak. Jadi kayak misalnya buaya itu enggak punya PFC. Bahkan cuma hanya reptilian kompleks ya. Karena enggak punya PFC, kebutuhan hidupnya sederhana banget namanya reptil atau buaya, cuma makan sama seks. Bahkan kalau anak sendiri bisa dimakan gitu ya, kanibal. Makanya kalau laki-laki PFC-nya rusak, itu menjadi buaya darat. <laughs> ndak punya moral, ndak punya etika, gitu ya. Butuhnya cuma makan sama seks, makan terlambat marah, seks dilayani istri diperkosa, maaf dimitut saya bicaranya ceplos-cepos gitu, tapi itu karena kerusakan PFC. Nah menariknya, menariknya orang-orang yang bermasalah perilaku dengan makan dan seks itu pun dengan metode Kabat-Zinn ini uh, ditangani dalam dalam klinik-klinik yang disebut ada stress release gitu ya, MBSR maka banyak yang mengalami perbaikan PFC bahkan ini bukan orang yang ikut eh uh, latihannya John Kabat Kabasin tapi orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan John Kabasin ya. Itu kan banyak ya yang usianya udah 80, 70 tahun dalam penelitian beliau gitu ya. Itu enggak ditemukan bahwa orang-orang yang rajin olah nafas, seperti metode yang kita akan pelajari 3 sampai 9 yang dalam kelompok lain disebut meditasi tapi memang saya jujur tidak suka dengan istilah meditasi jadi olah nafas ya lebih lebih netral nah itu orang-orang yang berumur 80 tahun itu PFC-nya setara sama kira-kira dengan orang yang usianya 25 mereka tidak pikun mereka otaknya tetap aktif dan cukup banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang melakukan hal itu ya nah ketika saya belajar metode John Kapatsin ini maka saya ambil teknik dan esensinya. Beberapa memang saya revisi dalam arti penyampaiannya seperti ini, dengan kata-kata yang saya pun tidak akan keberatan, dan Bapak Ibu juga tidak akan akan ada keberatan secara teologis. Ya, nah sekarang lebih lanjut mengenai John Kapatsin, metode olah nafas yang ketiga. Caranya gampang, ya. Kita tarik nafas lewat hidung. Ya, dalam John Kabat Sin ini, 3, 4, 5, sampai 9, nanti mulut ditutup, dipakai buat tersenyum. Mau tagihan belum dibayar, anak nilainya jelek, suami tadi malam tidak pulang, pokoknya mulutnya tersenyum. Ya, hidung Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulutnya untuk tersenyum. Ya. Dah, mulutnya tersenyum aja ya tersenyum dikit gak apa apa juga pokoknya kadang kita nanti tarik lewat hidung lewat hidung nariknya nah, kira-kira 8 detik nanti ada audio dari saya nah nanti perintah tarik nafas lepas nafas itu hanya satu dua menit berikutnya adalah perintah untuk body scan jadi hari ini kita olah nafas body scan ya apa itu body scan bapak ibu tutup mata nanti ya tutup mata kita mencoba mengaktifkan otak kecil atau sistem dan juga sistem limbik ada juga yang menyebut otak tengah itu sebenarnya otak tengah itu bekas dari reptilian kompleks gitu ya yang pasti adalah otak yang berhubungan dengan perasaan kalau bapak ibu selama ini perasaannya tidak peka ya mohon maaf ya ada yang bilang bebal itu tapi ini tidak peka dalam hal merasakan tubuh jadi kita akan merasakan tubuh kita merasakan denyut jantung, kalau bisa merasakan pankreas merasakan pankreas, tapi kalau nggak bisa, maka kita latihannya dengan membayangkan, namanya body scan, berarti kita kayak men scanning tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita akan merasakan hidung kita, boleh dikembang kembiskan. Kita nanti merasakan telinga, kalau ada yang bisa menggerakkan daun telinga, saya beberapa orang bisa gerakin aja gitu ya, tapi harusnya nanti tanpa menggerakkan kita bisa merasakan. Dan saat merasakan bagian tubuh yang nanti kita akan sebut bersama-sama sebagai panduan, kita membayangkan oksigen yang kita tarik dengan teknik ini yang sudah kita buktikan sebelumnya dengan tarik dan nafas yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita bernafas satu hari itu kira-kira 23.000 kali tarik lepas. Tapi dalam metode satu tarik lepaskan itu kita butuh 10 menit untuk 200 kali. Artinya. Kita ritmenya setengah dari biasa atau normal, dan sekarang ini dalam body scan ini lebih pelan lagi. Tarik 8 detik, tuh dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan. Kata lepaskan berarti kan yang ke 8 gitu ya. Dua tiga, jadi saya ngomongnya gitu, kita berjalan nanti tujuh detik. Dalam waktu kira-kira 2 tiga menit, saya kasih aba aba tarik nafas lepaskan. Habis itu saya tidak beraba aba tarik nafas, tapi beraba aba bapak ibu rasakan. Jempol, kaki, dengkul, gitu, dan seterusnya. Nanti kita praktek, ya. Buat apa sih ini? Kalau Bapak Ibu membaca PDF yang saya bagikan, saya harap membaca. Kalau nggak, ya, nanti habis Zoom ini silakan dibaca lagi PDF-nya. Kita ini hidup terlalu sibuk, ya. Kita kerja, olahraga, cari uang, sibuk sampai kita nggak merasakan laporan dari organ tubuh kita. Mereka berteriak, mungkin kita nggak dengar. Maka pada waktu kita dengar, Kejeber, jantungnya udah tinggal 50%. Gejebret, pankreasnya udah tinggal 25%. Diperiksa lagi, gejebret, ginjalnya tinggal 50%. Kita kelamaan nggak dengar mereka. Nah, maka sekarang ini kita akan dengarkan organ tubuh kita, merasakan ya, menjadi, mencoba nanti kalau dilansir terus sensitif. Nah, karena kita mencoba merasakan, dan yang berhasil merasakan, jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba merasakan, kok dada saya sakit ya? Kalau lambung saya sakit, ya kok di bagian sini? pankreas saya sakit, ya kok saya olah nafas ini? Jadi kepala saya sakit, ya rasa itu sudah ada selama ini. Cuma kita terlalu sibuk hidup, kita enggak merasakan. Maka metode ini nanti membuat beberapa bapak ibu saya katakan sebelumnya, ya. Kalau terjadi, eh bener nih, wah ini enggak bener nih. Olah nafas bikin saya sakit, tunggu, tunggu, tunggu. Sakit itu sudah ada sejak dulu tapi kita terlalu sibuk kita enggak pernah merasakan itu makanya nanti kalau jadi merasakan nah dijelaskan dalam eh, metode ini eh, hadapi rasa itu hadapi dengan tenang ya bahkan percaya rasa sakit itu akan hilang ketika regenerasi sel terjadi kembali kepada pendahuluan metode satu ya kesembuhan terjadi maka nanti yang tersisa adalah rasa nyaman pada bagian yang kita bayangkan. Kalau toh keringgingen itu karena aliran oksigen yang bukan keringging tapi Pak ser anget, sang dingin banget. Ih, sejuk di telinga saya gitu ya. Itu nanti ketika kita berkali-kali melatih ini disertai dengan pola hidup minum makan yang sehat, maka akan merasakan kesegaran yang luar biasa. Jadi menuju hal itu kalau sekarang kita duduk dia merasakan, dan ini nanti dilatih tiap hari selama 1, 2, 3 minggu, bahkan ke metode berikutnya, maka Bapak Ibu mulai mendapat laporan dari organ-organ tubuh yang nggak pernah kita dengarkan laporannya, maka menjadi merasakan. Rasanya apa? Dalam PDF yang dibagikan, itu banyak banget. Bisa mual, bisa pusing, bisa fly, bisa sakit, bisa kesemutan, bisa kayak mau muntah, karena ada, ada laporan dari organ-organ di pencernaan, bisa sendawa, bisa ngantuk, bisa gringingan, bisa macam-macam. tapi sekali lagi rasa itu sebenarnya sudah ada karena kita melatih kepekaan kita merasakan, maka jadi merasakan. kecuali perasaan yang nggak ada hubungannya dengan olah nafas. ya. tadi malam makan cabai banyak-banyak, minum lotek agak kotor pinggir jalan, lalu mencret <laughs> menseret tidak termasuk kategori dalam perasaan yang dirasakan, itu berarti nggak ada hubungannya ya. Nah, kita akan merasakan. Kepekaan yang dilatih, kalau jantung terasa berdebar-debar, kalau dilihat pulsanya, kalau misalnya pasang oximeter ya, tapi sebenarnya dalam metode tiga ini nggak disarankan pasang karena kalau pasang sebelum dan sesudah aja diukur, nanti tangannya kejepit mempengaruhi kepekaan rasa. Jadi malah ini dicopot aja, kalau mau pasang duluan nggak apa-apa, nanti begitu selesai uh, lihat lagi dan juga pH uh, sebelum sesudah dites ya. Jadi kali ini kita mencoba merasakan sensasi rasa. Nah cara menghadapi rasa jangan jangan takut jangan khawatir kita berterima kasih bahwa Tuhan memberi kita kepekaan rasa kembali selama ini mungkin kita nggak punya rasa dengan demikian kita bisa meresponi laporan itu dengan benar misalnya uh, prostat terasa atau jantung ada rasa selesai latihan masuk Google aja makanan sehat buat prostat oh tomat gitu ya makanan sehat buat ginjal oh ini gitu ya jadi kita menerap, meresponi dengan memberikan nutrisi terbaik bagi organ itu tentu saya akan menjelaskan makanan apa buat organ ini ini ini ini nanti boleh ya sesi dua belas kita bisa berbicara mengenai nutrisi yang tertentu untuk penyakit yang tertentu secara umum saja kalau cancer, jangan makan apa bolehnya makan apa itu nanti ya atau ya kalau kalau mendesak banget pak saya ini kondisi sakit pak Ya, boleh japri saya. Saya akan menyarankan tidak ngajari, ya. Waktunya panjang, tapi saya akan kasih undangan nanti untuk webinar yang namanya Genomic Diet. Diet akurat, tepat, customized, satu persatu dianalisa berdasarkan tes DNA-nya. Tentu tesnya bayar karena ini ke pihak laboratorium, ya. Kesayangannya nggak bayar. Dengan nanti dokter nutrisi dan dokter DNA berkolaborasi memberikan. Bimbingan bapak ibu untuk diet yang tepat. Nah tentu bimbingan dokter ini juga bayar ke dokternya bukan ke saya. Tapi saya menganggap ini adalah pola hidup, pola diet yang terbaik walaupun ada biaya. Ya, yang lain kan ada diet keto, PMB segala macam yang kadang ada efek samping. bagi yang tidak cocok. Ada yang cocok dan sembuh tapi enggak Nah kalau saya kan nggak mau ambil risiko ya. Kalau masih muda kan nggak apa-apa. Coba nggak cocok itu, waduh, enggak, badan lemes jenis proteinnya diganti wah cocok gitu ya. udah tua coba-coba setruk arepot. kan ya? oke balik lagi ke metode body scan kalau bapak ibu mengalami rasa maka cara menghadapi yang lain selain meresponi tidak pertama tidak usah khawatir karena rasa itu selama ini ada kita menjadi merasakan yang kedua bisa meresponi dengan memberikan nutrisi yang tepat yang ketiga secara psikologis rasa itu di dalam kita kalau dalam ilustrasi yang saya terima waktu saya Pelatihan seperti ini, rasa itu diibaratkan seperti anak kita, bagian dari hidup kita. Kita punya bayi, setahun-dua tahun kita gendong, lalu anaknya nangis. gitu ya Apa yang kita lakukan? Banting, Pak Jarot. <laughs> Jangan ingat anak dibanting. Mau anak itu nangis, mau ketawa, kita gendong terus. Nah itulah rasa, perasaan kita. Itu kita gendong terus, kita pelihara, seperti anak yang baru lahir, cinta mula-mula, kita sayang, kita tidak khawatir sampai anak itu terkendali. Kadang anak itu digendong orang baru, gitu dia merasa asing, tapi lama-lama dia merasakan bahwa pelukannya tulus, murni. Anak pun juga peka rasanya. Anaknya bisa tenang. Nah, demikian juga dengan perasaan kita. Itu di dalam kita. Itu itu itu ada. Cuma selama ini kita nggak merasakan rasa itu. Jadi itulah cara menangani uh, rasa, ya. Kita akan mulai dengan uh, praktek uh, body scan ini. Tarik nafasnya pelan-pelan, sebentar saya banyak bicara dan saya harus minum lagi sambil nunjukin air minum saya. Ya, orang Jawa kuno, ya, minumnya air kendi karena kakek saya mengajarkan kepada saya, pakai saya lurah seumur hidup. saya bukan seumur hidup sih, dipilih terus. Dia umurnya juga 90 lebih. orang Jawa di daerah Kemuning sama Karang Pandan ngajarin saya le esok-esok nah, minum mau air kendi gitu ya saya pikir apa air kendi mesti cari kendi yang dari uh, tanah gitu ya sore malam diisi ditaruh di teras seperti ini diembunkan tapi jangan lupa ditutup-tutup sini tutup sini itu ya Benda kotoran masuk gitu ya nah belakangan sejak saya concern makan minum sehat saya ingat nasihat itu tapi memang Air kendinya ini saya tes pakai pH meter. Ajaib loh. Ajaib. Akhirnya kemarin pH-nya 7 gitu. Dimasukkan kendi, besok paginya 7,6, 7,5. Dan itu alami karena proses kayak luarnya udaranya dingin gitu ya. Makanya airnya dinginnya dinginnya kendi sama dinginnya kolkas itu beda. Dan terjadi pelarutan mineral dari tanah. Karena tanahnya sudah dibakar, kendi itu kan dibakar ya. Maka yang terlarut itu yang benar-benar yang mineralnya kecil, yang itu membuat airnya alkali. Uh, saya pikir hebat juga ya kakek zaman dulu gitu ya ngasih minum seru minum air kendi. Sekarang saya tinggal di Jakarta orang modern tapi minumnya air kendi. Oke, sebentar ya. Sambil minum dulu. Ya enam bulan sekali tahun kali udah sudah setahun gitu ya ganti kendi yang baru. Tapi kalau salah emel ini saya belum ganti ini udah setahun lebih. hanya nya masih tujuh setengah aja ya, tujuh setengah. Oke, kita akan olah nafas body scan bersama-sama. Saya juga akan melakukan karena saya nggak mau ngajar saya sendiri sakit gitu ya, tapi saya akan latihan hal ini. Prefrontal cortex saya akan membaik aktif sehingga punya moral etika, cicit lebih baik karena tidak ada kerusakan otak pada bidang PFC. Kalau ada rasa maka hadapi saja. Saya posisi duduk, bapak ibu boleh duduk bersila. Yang pasti pastikan punggungnya tegak ya, punggungnya tegak lurus. Jadi nggak sandaran nanti bablas ngantuk karena ini nariknya pelan-pelan gituan itu nggak akan ngantuk kayak bimbo ya ini pelan tarik nafas pelan pelan lepaskan pelan pelan tutup mata lagi kalau bimbo buka mata nggak masalah makanya bersila duduk atau tidur terlentang sekalian kalau bangun tidur masa tidur lagi sih gitu ya. tidur terlentang aja gitu ya itu nggak apa-apa mestinya bangun tidur nggak tidur lagi ya kita pelan nafas pelan pelan oke sebentar ada yang lupa lagi udah pernah saya jelaskan tapi sekalian supaya kita uh, lengkap kali ini kalau kemarin waktu Wim Hof kita tarik nafasnya kan kuat, nah, sekarang kan pelan-pelan. Gimana kita bisa saturasinya naik? Oke, ini peragaan ya, bapak ibu. Kalau mau, mau simulasi, tapi silahkan kalau mau praktek supaya bisa merasakan, bisa ikuti instruksi saya. Ini masih instruksi untuk simulasi. Coba bapak ibu tanpa persiapan apa apa. Sekarang eh, tanpa persiapan apa apa ya. Tarik nafas nanti, saya akan hitung satu, dua, tiga. Bapak ibu, kalau udah nggak bisa, nggak bisa narik lagi ya. Stop aja, stop aja. Tapi yang masih bisa ya, tarik terus gitu ya. Mulai ya, coba ya. Tarik itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua Oke, okay. bapak ibu bisa berapa hitungan ke berapa tadi? Nariknya kan, narik itu kan begini ya. Tarik nafas udah satu dua tarik dua ya, baru tiga udah berhenti nggak bisa dalam oke sekarang kita robah, kita roba tarik nafasnya ya sekarang pakai buang dulu malah buang dulu tarik tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas nah saya percaya dengan dibuang dulu itu kita bisa narik lebih dalam Nah itulah kenapa waktu buang juga buang aja sampai habis masalah ya dan itu nggak pernah habis sih karena uh, kita buang habis pun kan di paru-paru masih ada oksigennya di darah masih ada oksigennya buktinya waktu kita metode dua pakai tahan nafas saturasi kita Ih, masih 100 terus nih sampai 20-30 sampai detik gitu ya jadi tidak akan habis nah penjelasannya gampang ini paru-paru katakanlah seperti ini ya kita buang ber, nafas biasa itu ya begini aja kan paru-parunya ngembang, jadi kebuangnya sedikit tarik ya ya kalau udah begini kan nggak bisa narik lagi udah pentok gitu kan tarik Bahkan kita mungkin kembangin paru-parunya gitu ya udah udah udah pentok udah pentok gitu ya maka nariknya mungkin hanya tiga empat kali habis, tapi kalau pakai buang dulu buang ya kan kempes nih tarik tuh dua tiga empat jadi kalau dibuang banyak tentu bisa narik banyak makanya dalam beberapa kelas ada juga yang kita mau mulai nanti juga pas metode yang body stretching itu akan mulai kita mulai tarik gitu. jadi malah diajak buang dulu nah, jadi atau kalau misalnya nggak buang dulu ya otomatis nanti begitu tarik nafas jangan apa kalau yang di pertama kok nggak bisa banyak ya, ya karena kita saya mulai dengan hitungan tarik gitu. tapi kalau misalnya buang tarik nah itu pasti bisa lebih banyak ya jadi kalau paru-paru itu tadi ilustrasinya ya volume begini atau kayak gelas Gelas ini sudah saya buang isinya. Kayak paru-paru dibuang isinya. Saya isi ya bisa penuh. Oh, banyak bisa diisi dengan segelas juga sebesar volumenya. Kalau tadi cuma saya buang atau saya minum sepertiga, bisa nggak diisi satu gelas? Ya tumpah nggak bisa ya, sama begitu. Jadi volume kalau dibuang sedikit ya nariknya sedikit. Yang kedua, peragaan lagi deh. Ini simulasi lagi ya biar kita makin ngerti kenapa gitu ya kan kadang-kadang ada keberatan-keberatan teologis atau secara konsep, tapi sebenarnya enggak, ini enggak ada hubungannya sama teologis atau konsep. Ini berhubungan dengan fisik saja, kenyataan badan kita, ya. Coba ini simulasi lagi ya. Bapak Ibu kalau mau simulasi juga boleh ya. Ikuti saya juga boleh. Coba tangannya seperti ini, tangannya gini aja, ya. Sekarang tangannya pegang begini, kencang, sekencang begini. kencang. Ya, kencang. Lalu tak kasih apa-apa ya kayak tadi, tarik saya akan menghitung ya, kenceng ya, kenceng ya tarik, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ya, nah, gimana rasa tarik nafasnya, berat ya, susah ya, bahkan mungkin cuma 1, 2 aja kenceng, dipanggang tangan kenceng, gitu ya. makin kenceng makin berhenti, berhenti. makanya ada yang kalau sikapnya doa begini agak susah tarik nafas Oke, sekarang biar gampang peragaan lagi simulasi dulu ya. Sekarang tangannya terbuka, boleh terbuka begini, boleh ditaruh di atas tengkul eh, aja di atas paha, jadi nyaman ya terbuka. Boleh terbuka begini ya nggak apa-apa juga. Yang penting ini jari terbuka ya. Kalau saya peragaan biar kelihatan di rekamannya saya akan begini ya. Coba ya tarik nafas ya, tarik. Wah oh, bisa lebih lama ya, kenapa? Tangan terbuka, Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau olah nafas itu posisi terbaik adalah tangan terbuka. Kenapa pak jarinya begini? Bisa bertanya sama tukang sidik jari, kalau yang ilmiah namanya biometrik sidik jari. Ini berhubungan dengan otak, terutama pengambilan keputusan dan ide kreatif. Makanya kalau kita tutup, itu kita nggak mikirin yang lain-lain. Sehingga untuk body scan ini, kalau Bapak Ibu mau coba seperti ini, sekali lagi, ini bukan soal... Kayak sembahyangnya agama A atau B, enggak? Ini adalah yang berhubungan dengan tubuh kita. Ini tadi, waktu kita ambil nafas begini, ya. Kenapa? Kenapa? Nafas jadi susah. Ini bukti yang praktis bahwa antara tangan jantung otak ini memang tubuh itu kan nggak bisa. Ya, jempolnya sakit itu, lalu otak bilang begini: eh, terserah kamu yang sakit, kamu yang jalan sakit. Kenapa?" Saya harus merasakan jempolnya sakit, cantengan orang Jawa bilang dulu ya, karena kena kena beling itu. Kepalanya cenot-cenot gitu kan. Tubuh ini satu kesatuan. Nah, makanya untuk body scanning ini tutup mata, tangan terbuka, kalau mau lebih fokus boleh tangan begini. Supaya nanti lebih peka dengan rasa karena otak kita istirahatkan, istilahnya begitu ya. Jadi, kalau dalam biometrik sidik jari ini setiap jari ini kayak mewakili dengan bagian otak tertentu itu itu ilmiah ya kalau yang tidak ilmiah itu sidik jari dites wah 17 tahun putus cinta nih selama hidup nanti cerai dua kali meramalkan kejadian saya setuju itu dosa ya orang tidak boleh meramalkan apa yang akan terjadi tidak bisa Sidik jari meramalkan apa yang terjadi, tapi teliti apa tidak teliti, otaknya ini otak yang labil dalam mengambil keputusan, tapi tapi tabah dalam hal kejadian itu masih bisa ya karena menganalisa otak dari jari karena memang ada hubungannya kalau pakai ilmu biometrik sidik jari. Nah, lagi juga maka posisi boleh kalau mencoba ya, kalau misalnya anda memang orangnya peka dengan perasaan ya tangan begini aja cukup. Saya juga biasanya begini aja atau begini, kalau begini itu terbuka. Kalau begini itu lebih nyaman atau tenang. Jadi Anda mau pilih yang nuansa mana, tapi yang pasti bukan begini. Begini pun mungkin kali ini jangan. Bukan saya oh, Pak Jaret kok nggak boleh sikap doa sih gitu. Ini sebenarnya eh, tadi ada hubungan ya. Narik nafas mudahnya itu ketika tangan tertutup lebih susah. Itu aja ya. Nah, supaya sekarang kita mulai dengan posisi tangan terbuka, tutup mata dan eh, mengaktifkan. Perasaan ya, apakah lidah mulut harus menekan langit-langit? Nah, saya terus terang mencoba, tapi enggak merasakan perbedaan yang signifikan. Maka saya juga tidak menekankan, tapi boleh. Kalau misalnya eh bagi bapak ibu itu signifikan, lidah nempel ke langit-langit, saya lebih fokus, saya lebih mudah merasakan, saya lebih gampang menahan nafas. Kalau waktu pakai metode tahan nafas atau boleh juga ya. Memang ada yang mengajarkan demikian, saya terus belum merasakan suatu rasa yang berbeda tapi itu boleh ya oke kita akan mulai 30 menit hingga jam 8 kita uh, uh, selesai ya kita selesai lebih cepat nggak apa-apa hari ini saya ada uh, hal yang harus diselesaikan jadi begitu selesai kita akan selesai ya kita mulai oke tunggu sebentar saya lagi uh, saya sengaja di teras ini nanti ada suara ayam bebek soang jangan terganggu karena kita justru kita latihan untuk bisa fokus tanpa terganggu Bapak Ibu nanti bisa di pasar di kereta di alam terbuka gitu ya malah dulu waktu saya ikut kelas seperti ini itu sengaja nggak uh, di mute all gitu jadi ada bunyi orang yang ikut dengerin sambil pancinya bunyi ada aduh aduh kita protes gitu gurunya bilang tuh berarti kalian enggak fokus tadi masa kayak gitu keganggu hidup ini lebih daripada itu katanya <laughs> tapi saya tetap menyutol semuanya ya paling gangguan dari alam ternak-ternak eh, saya di sebelah saya kalau mereka makin lapar makin teriaknya makin kencang itu nanti ya kita akan mulai bersama-sama sekarang saya ambil audionya maksimal dulu eh okay. Bapak Ibu, teman-teman kita akan praktek uh, olah nafas uh, body scan, tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung dengan pelan-pelan, tarik sedalam mungkin, tapi enggak mau yang sepan mungkin. Lepaskan ya ala kadarnya yang enggak sampai dihembuskan, seperti waktu metode satu dan 2, itu metode Wim Hof. Sekarang ini kita metodenya dari John Kabat-Sin. Ya, Profesor Dokter dari Medical Center University di Massachusetts, Amerika. Tarik nafasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Nanti saya lebih banyak memberikan aba-aba untuk body scan-nya. Ya, seperti apa? Ya kita praktek. Tidak langsung jelas ya. Kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, lewat hidung. Lepaskan pelan-pelan lewat hidung mulutnya tersenyum. Silakan Bapak-Ibu lanjutkan bernafas seperti itu, dan saya akan memberikan apa aba untuk body scan. Sambil bernafas lembut, kita mulai mencoba untuk merasakan anggota tubuh kita. Kita mulai dengan kaki sebelah kiri coba Bapak Ibu boleh merasakan ujung-ujung jari atau jempol. Kalau belum bisa merasakan, mau digerakkan sedikit enggak apa-apa, tapi nantinya tanpa menggerakkan kita bisa merasakan anggota bagian tubuh kita. Terima kasih Tuhan buat jari-jari kaki dan juga telapak kaki dengan kulit yang tebal sehingga bisa menahan Tanah atau kerikil yang agak tajam pun dan tidak terluka, dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih, kulit yang tebal itu tetap memiliki sensor rasa ketika kami menginjak benda cair, benda padat, atau yang panas telapak kaki kami yang tebal bisa merasakannya. Kami mungkin selama ini mengabaikan organ-organ tubuh kami. Tapi saat ini kami berdiam diri dan mensyukuri merasakan setiap organ kami. Mulai coba rasakan dari jari dan telapak kaki ke pergelangan kaki. Terima kasih Tuhan, engsel pergelangan kaki kami fleksibel, luar biasa. Pergerakannya sangat lembut ke segala arah, melebihi canggihnya robot sakan naik ke atas kalau nggak bisa merasakan pikirkan saja bayangkan anda membayangkan ah, betis otot-otot betis baik betisnya halus lembut atau ototnya merengkel, bukan masalah itu hanya casing kita berterima kasih untuk otot-otot di situ lalu kita mulai membayangkan tulang kering yang kuat ada bisep ada tricep. Terima kasih Tuhan. Bisa bergerak, mengatur kegerakan antara kontraksi atau relaksi mekanisme yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lutut. Anda bisa bayangin lutut. Yang lututnya sakit, mulai membayangkan bahwa saat kita berolah nafas, oksigen mengalir ke lutut. Terima kasih Tuhan untuk lutut yang ajaib. Ada pelumas alamiah di situ, sehingga bergerak terus. Tidak seperti mobil, atau motor, atau apapun yang butuh doping oli, tapi secara alamiah sudah diciptakan. Terima kasih untuk tempurung lutut. Terima kasih untuk paha luar dan dalam, dengan otot yang lebih besar daripada betis untuk menyangga badan kami, kami bisa mengangkat baik kekuatan tangan atau punggung, tapi kita juga bisa mengangkat beban, tapi dengan duduk, jongkok, lalu berdiri, karena ada kekuatan otot, betis, dan paha yang bersinergi. Terima kasih untuk pangkal paha, panggul, semuanya dirancang begitu luar biasa. Bapak Ibu terus bernafas dengan lembut, dan kita coba untuk kembali merasakan. Tapi kita pindah ke kaki kanan, ya boleh diulangi seperti tadi, tapi dengan lebih cepat. Ya, kita merasakan jari-jari, kita merasakan uh, telapak kaki. Kalau enggak muncul rasa atau sensasi, enggak apa salah, kita membayangkan. Dan berterima kasih untuk betis, burung lutut, dan paha. Saya mulai pindahkan sekarang dalam jalur dari pangkal paha naik ke atas ke perut. Jadi, sebenarnya bapak ibu, boleh nanti menggunakan jalur saluran pencernaan, saluran pernafasan, tapi kita melihat otot-otot panggul. Kita berterima kasih, Tuhan. Kan kami mungkin mengabaikan pantat yang kami punyai yang Tuhan rancang dengan begitu banyak lemak, kami bisa duduk tanpa rasa sakit, menutupi tulang ekor. Sungguh Tuhan menciptakan setiap organ tubuh kami luar biasa. Terima kasih untuk organ reproduksi. Terima kasih Tuhan untuk organ kelamin, untuk rongga perut yang berisi penuh dengan organ-organ pencernaan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan ciptakan dalam wilayah perut kami. Kami bersyukur sekarang kami akan menaik ke atas untuk merasakan adanya bahwa kita punya punggung yang selama ini kita miliki, tapi mungkin kita jarang menyapanya dan kita tidak berterima kasih untuk hal itu. Terima kasih untuk punggung dengan tulang belakang dari bawah kepala sampai ke tulang ekor. Ada Tulang yang membungkus sumsum -sum dan saraf-saraf di situ dengan kuatnya, dengan perlindungan tulang. Namun masih bisa bergerak dengan elastis. Terima kasih untuk dada dengan tulang-tulang rusuk yang kuat melindungi paru-paru kami. Dan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang rusuk juga bisa membuat rongga dada kami mengembang dan menutup. Terima kasih Tuhan untuk jantung paru-paru, pembuluh darah besar, tulang belikat, tulang leher. Terima kasih buat leher kami juga yang bergerak begitu fleksibelnya. Kita mencoba dan memindahkan perasaan kita, men scanning body kita dari bahu, serang turun ke bawah ke tangan. Jadi, dari bahu kita merasakan tangan kita tetap sambil bernafas, pelan-pelan pejamkan -pelan, mata, boleh supaya lebih bisa merasakan melatih kepekaan, lalu kita merasakan tangan. Atau membayangkan tangan, boleh bersamaan kiri dan kanan. Kita bersyukur untuk pangkal lengan atas, untuk segmen lemak lengan atas, siku. Dan sungguh ajaib tangan kita diciptakan Tuhan. Sama seperti kaki yang bisa bergerak ke segala arah dengan gerakan yang lembut. Sekali lagi saya merasakan yang lebih canggih dari daripada robot yang tercanggih sekalipun. Sampai ke jari-jari, kita bersyukur dengan jari-jari kita, satu persatu ternyata punya sidik jari yang berbeda. Bahkan 8 miliar manusia, tidak ada yang sidik jarinya sama. Tuhan menciptakan setiap orang begitu uniknya. Begitu uniknya. Terima kasih Tuhan untuk organ tangan kami hitam putih kami bersyukur dan sekarang kami mensyukuri untuk bagian leher kami tenggorokan rongkongan muka dengan segala organnya dan kepala nafas pelan-pelan dengan lembut merasakan bahkan sensasi oksigen yang masuk bisa terasa di hidung dan kita bersyukur untuk jaringan pernafasan kita mulai merasakan dari ujung hidung kita yang bisa kita kembang-kempiskan saat olah nafas metode Wim Hof bahkan ujung kita bisa merasakan hangat bisa merasakan seperti keringin ujung hidung kita sensitif dengan rasa dan suhu karena dengan sensitivitas itu, maka berikutnya adalah kita berterima kasih dalam hidung kita ada bulu-bulu untuk menyaring kotoran. Tapi yang lebih hebat lagi, dengan sensitivitas hidung, maka ada saluran prefinger sebelum masuk ke paru-paru, udara dengan amat sangat cepat disesuaikan suhunya supaya sama dengan suhu di paru-paru. Terima kasih Tuhan untuk jalur udara dari hidung kerongkongan. Terima kasih buat paru-paru yang luar biasa. Bisa menyerap oksigen bahkan ketika kami mencoba bernafas dengan cara yang berbeda, saturasi naik begitu cepat. Kami nggak pernah menyangka bahkan kalau paru-paru punya kemampuan yang luar biasa cuma kami tidak pernah mengolahnya, kami mengabaikan, kami memiliki nafas begitu saja dan kami bernafas tanpa pernah melatihnya. Terima kasih Tuhan dari paru-paru oksigen bisa pindah ke jantung dan jantung yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk untuk jantung yang tidak pernah lelah mengabdi untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Kami capek, kami istirahat, kami tidur. Tapi jantung kami tidak pernah tidur. Jantung kami tidak pernah kecewa, tidak pernah ngambek, tidak pernah lelah. Dengan setia, dia mengabdi. Jantung memompa sesuai dengan kebutuhan. Saat kami tidur, dia bekerja dengan pelan. Begitu kami berjalan, kami berolahraga, dan sel-sel tubuh kami butuh oksigen, maka dia pompa lebih keras. Tanpa kami perintah, tanpa kami paksa, tanpa perlu kami motivasi. Tapi jantung mengabdi sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan buat jantung yang Tuhan ciptakan. Mencari kami memelihara jantung kami dengan berolahraga. Mencari kami memelihara jantung kami dengan tidak membuatnya terlalu dipenuhi dengan lemak-lemak yang menempel atau visceral fat. Terima kasih Tuhan dari jantung ini, kami mau mencoba untuk merasakan, membayangkan oksigen yang keluar dari jantung ke arteri, dan darah mengalir ke pembuluh-pembuluh darah. Kami percaya oksigen dari Tuhan, nafas dari Tuhan, oksigen yang penuh yang ada dalam darah, akan membersihkan jalur-jalur peredaran darah mengirim sel-sel, mengirim oksigen ke sel-sel tubuh. Anda bisa membayangkan, kalau pernah saya post cara kerja jantung, Bapak-Ibu bisa melihat di Youtube cara kerja jantung, bagaimana darah itu beredar, kita bisa membayangkan hal itu, dan berterima kasih untuk hal itu. Oksigen diantar ke sel-sel, dan ketika mengantar oksigen, dia kembali dengan mengambil CO2 tanpa diperintahkan. Emang itu Tuhan ciptakan sistem seperti itu, dia kembali ke jantung, CO2 dikirim lagi ke paru-paru untuk kita hembuskan, kembali keluar. Terima kasih Tuhan buat saluran pencernaan. Mulut kami ada kiki-kiki yang kuat untuk menahan beban yang besar, menyobek daging, makan yang keras, Terima kasih dalam mulut kami ada lidah yang bisa merasakan pahit, manis, asam di wilayahnya masing-masing. Terima kasih buat mulut dengan kelenjar amilase untuk mengurai karbohidrat lebih mudah. Terima kasih saat kami mengunyah, Sarah sudah melaporkan ke lambung untuk siap-siap menerima sebuah teamwork, kerjasama, koordinasi antar bagian tubuh yang luar biasa. Terima kasih untuk rongkongan dengan gerakan peril statisnya bisa mendorong makanan ke Lampung. Dan terima kasih ada klub yang bisa mengatur udara ke paru-paru dan makanan ke Lampung dan hampir-hampir tidak pernah salah. Kecuali kami yang salah makan sambil bicara. Dan kami tersedak. Tersedak karena Tubuh yang pandai merasakan ada sesuatu yang salah jalur dan mendorongnya keluar dalam bentuk kami tersedak. Terima kasih itu untuk lambung yang punya otot-otot ternyata luar biasa kuatnya. Ketika kami tertelan diri pun, lambung tidak terluka. Elastis tapi sangat kuat. Bahkan lambung mengeluarkan asam lambung yang bisa menghancurkan makanan yang keras, tulang yang keras. Dan penyakit-penyakit patogen bisa mati karena asam lambung yang diproduksi. Terima kasih Tuhan untuk usus halus, usus 12 jari, untuk usus besar, Bapak-Bapak Ibu bisa membayangkan di situ. Dan berterima kasih juga ada koloni dari miliaran bahkan yang namanya probiotik, yang hidup di saluran pencernaan yang akan memproses sisa-sisa makanan sehingga keluar dalam bentuk BAB yang sudah lembut. Terima kasih Tuhan untuk usus yang punya gerakan karyatastis, yang mendorong makanan untuk bisa bergerak ke bagian yang lain. Terima kasih untuk usus besar yang melakukan finishing touch dengan melembutkan, yang tidak terhancurkan dalam proses sebelumnya, untuk bisa keluar dengan baik terima kasih Tuhan bahkan terakhir yang mungkin kami tidak pernah menghargai karena kotor adalah anus kami, tapi hebatnya punya sistem klep yang luar biasa, buka tutup yang luar biasa sehingga kami tidak harus mengeluarkannya tanpa kesadaran terima kasih Tuhan untuk jalur saraf dari otak otak kami yang kecil melebihi komputer tercanggih sekalipun. Bapak-Ibu ambil nafas pelan-pelan, hembuskan lagi dengan pelan. Bayangkan oksigen, kali ini kita tidak pakai, kita tahan-tahan, tidak -tahan. ada metode menahan nafas dalam metode body scan. Ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan. Bayangkan oksigen kita memenuhi otak kita, sekaligus kita merasakan bagian-bagian otak kita. Tuhan ciptakan begitu kompleksnya. Ketika lahir, bahkan sebelum lahir dalam janin ada reptilian kompleks. tapi akan seperti menghilang atau tinggal kecil ketika mamalia kompleks. Otak kecil, sistem limbik mulai berkembang. Reptilian kompleks semakin kecil, seperti berhenti bertumbuh, bahkan seperti menghilang, tapi masih ada di sana. Ketika neokortex new cortex otak baru atau otak besar otak kiri dan kanan dengan fungsinya masing-masing belum lagi dengan ada amigdala, ada talamus, dan sebagainya. Otak yang mengendalikan seluruh organ-organ tubuh bahkan termasuk organ-organ tubuh yang dibawa kendali saraf otonom seperti ginjal, jantung, pankreas saraf otonom, mengendalikan di luar kesadaran kita, disebut dengan saraf otonom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saraf yang keluar dari otak, lewat kortek, di sekitar leher, dan turun ke bawah, ke tulang belakang, dan menyebar ke seluruh tubuh, sampai sel-sel yang terkecil, sehingga organ-organ tubuh kami, tangan kami, jari kami, bisa digerakkan sesuai perintah dari otak. Ambil nafas dalam-dalam. Bapak-Ibu -dalam. boleh menikmati sensasi dari rasa yang mungkin saja bisa timbul saat kita membayangkan organ tersebut. Kita bisa fokus juga pada organ tertentu, misalnya jantung. Pada saat kita fokus pada jantung, beberapa orang merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Sebenarnya dalam metode olah nafas yang pelan-pelan ini sama. tidak seperti metode sebelumnya memang menjadi pulsanya lebih tinggi. Dalam scan ini rasa karena kita selama ini sibuk hidup, sibuk tidak pernah berhenti sampai kita tidak sempat merasakan jantung kita berdetak. Sekarang kita merasakannya. Sekalipun bapak ibu punya masalah dengan jantung, syukuri bahwa ada mekanisme regenerasi sel. Yang selama ini juga mungkin kita abaikan. Sedikit kita obat atau antibiotik, antibiotik anti kehidupan membunuh bahkan probiotik yang ada dalam tubuh mikroba baik yang ada di dalam. Tubuh. Sekarang kita belajar untuk menyadari kehidupan, menemukan arti kehidupan dengan setiap hari kita sejenak yang beragama tertentu ya seperti doa atau saat teduh. Tapi saat teduh kita, kita Lakukan sambil mensyukuri dan merasakan setiap organ tubuh. Melahatkan kepekaan rasa akan organ-organ kita. Terus tetap ambil nafas dengan pelan, lepaskan dengan pelan. Kita bisa melanjutkan bagian-bagian yang lebih dalam dari organ tubuh kita yang luar seperti jari, leher, tangan, otot, kulit, lebih mudah dirasakan. Jadi Bapak-Ibu yang melakukan ini dengan duduk di lantai bersila lantai ubin, kita bisa melihat bahwa kulit, kulit kita dalam jarak mili bisa merasakan perbedaan suhu lantai yang dingin dan di atasnya udara yang tidak lebih dingin. Kalau Anda membayangkan kulit di posisi yang menempel ke lantai, maka ada garis batas itu. Segitu pekanya kulit kita. Masa dalam, lepaskan. Metode ini tidak ada metode mengosongkan pikiran, yang saya tidak setuju. Tapi justru kita mengisi pikiran, kesadaran. Kesadaran akan organ-organ tubuh. Sambil bernafas, kita membayangkan oksigen mengalir pada organ-organ yang kita bayangkan. Kita lupakan Masa lalu, Tuhan berarti mengosongkan, tapi masa lalu adalah istri sejarah. Kita sejenak melupakan masa depan, karena itu masih misteri. Kita tidak tahu apakah kita besok masih bangun dan hidup, atau sudah tidak ada lagi. Saat kita tidak bernafas, kita sudah tidak hidup lagi. Tapi selagi kita bernafas, maka kita bukan mengosongkan pikiran, mengisi pikiran dengan pikiran yang baik. Pikiran sederhana, bahwa kesusahan hari ini cukuplah. Bahkan kita mulai belajar untuk tidak kesusahan hari ini, tapi detik ini saja. Jangan melupakan nanti siang mau ngapain. Tapi saat ini kita merasakan tubuh kita. Bisa melanjutkan body scan-nya dengan mulai menyapa, membayangkan atau merasakan, misalnya kita mencoba untuk merasakan lebih dalam, ya organ-organ dalam seperti lambung, mungkin dengan begitu dirasakan bahkan bisa seperti keriuq keriuq gitu, ya. karena kita memang merasakan, Tadi, tapi sekarang merasakan. Bisa dirasakan, tapi cukup didoakan, dibayangkan, dipikirkan. Ya, seperti empedu, pankreas, injal, usus kudu, ya, bahkan usus yang lain halus, usus besar. Mungkin kita tak merasakan rasa apa-apa. Kecuali yang peka dan bisa merasakan seperti ususnya, ada sesuatu yang bergerak. Kalau timbul rasa seperti rasa sakit, Rasa sakit itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, cuma kita terlalu sibuk dengan hidup ini dan kita tidak merasakan. Tapi ketika mencoba kita merasakan, sambil bernafas pelan-pelan, mungkin akan ada rasa sakit pada tubuh tertentu. Baik itu jantung, tangan, dada kiri, dada atas, leher, atau bagian tubuh manapun. Karena kita terlalu sibuk, kita nggak pernah merasakan. Tahu-tahu ketika merasakan sudah parah, sudah sakit. Kali ini kita melupakan segala pekerjaan dan kita merasakan tubuh kita. Maka tiba-tiba ada yang mengalami, merasakan hal-hal seperti itu. Simptom-simptom, rasa-rasa tertentu. Maka teruslah bernafas. Anda malah justru mulai fokus pada organ itu. Anda bernafas pelan-pelan. Anda boleh juga buka mata kalau merasakan rasa-rasa tertentu, tapi tetap terus bernafas dengan lembut, dengan pelan, karena nafas ini membuat kita tenang, dan kita akan terbiasa mengendalikan rasa itu, akan sampai nanti rasa itu akan hilang, karena sudah terjadi kebunan atau regenerasi sel pada organ-organ tersebut. Yang ada adalah rasa-rasa nyaman, Ketika kita merasakan organ tertentu, rasa yang lembut bisa juga rasa-rasa seperti sebuah aliran oksigen yang mengalir pada organ yang kita rasakan, kepekaan kita dilatih, dan seperti sebuah rasa aliran atau sensasi segar pada organ tersebut. Sensasi dan rasa bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi latihan ini dan latihan-latihan selanjutnya dengan metode yang sama secara teknis, yaitu nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan lewat hidung, mulut tetap tersenyum, kita akan melakukan olah hati dan pikiran bersamaan dengan olah nafas. Kita bernafas. Kita berlatih terus untuk memiliki kepekaan, kesadaran atas setiap organ tubuh kita. Apapun keadaan organ tubuh kita, kita bersyukur. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur kita, kita tidak menyesali organ tubuh. Kita tidak menyalahkan organ tubuh kita, apalagi menyalahkan Tuhan yang menciptakan organ tubuh kita. Tuhan menciptakan organ tubuh kita semuanya sempurna, tapi mungkin karena suatu hal ada kecacatan, ada kerusakan, tapi Tuhan juga melengkapi tubuh kita dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, bagian kita adalah memberikan kondisi ideal untuk terjadinya rekenfasi sel yang terus akan berlanjut pada self-healing atau tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Ambil nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Nikmati setiap oksigen yang masuk menikmati kesegaran yang diberikan lewat oksigen mensyukuri bahwa lewat mekanisme bernafas dan mekanisme latihan berdiam diri kita bisa berbicara seolah-olah berbicara dengan organ-organ tubuh kita untuk menerima oksigen yang bagus, atau kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta tubuh kita, yang memiliki hidup kita. Serahkan kepada Tuhan setiap organ tubuh kita dalam kendalinya. Ya, dalam kendali kita adalah nafas kita yang kita bisa mengatur. Tapi nafas itu sendiri adalah milik Tuhan. Tapi kita mengatur cara bernafas. Kita mengatur cara makan dan minum yang baik kita mengatur tidur pada jam-jam yang benar karena setiap organ tubuh punya waktunya untuk bekerja untuk repa reparasi organ tubuh tidak akan menyesuaikan dengan hidup kita hidup kita lah yang harus menyesuaikan dengan jam-jam organ tubuh kita yang nanti kita akan pelajari dalam materi-materi pelajaran mengenai tips-tips tidur yang deep, yang bagus dan benar kita masuk di bagian akhir dari olah nafas body scan. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Bapak-Ibu boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan kami boleh sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan dan mensyukuri setiap bagian dari tubuh ini. Amin dan kita selesai. Ya, Bapak Ibu kita sudah selesai. Jadi olah nafas yang ketiga ini memang kita fokus pada merasakan organ-organ tubuh. Tidak usah eh, bingung atau merasa aneh bagi yang kok saya nggak rasa apa-apa ya gitu ya biasanya laki-laki ya yang enggak punya rasa laki-laki itu punya logika otak kirinya kuat logikanya kurang sehingga mungkin kurang merasakan kecuali laki-laki yang koreografer seniman kayak saya pelukis ya saya tiap hari melukis maka orang-orang laki-laki yang banyak bekerja di bidang art, karena art itu kan hubungannya sama rasa, seni, nantinya rasanya lebih sensitif. Tapi secara umum, laki-laki pakai pikir. Wanita secara umum hidup pakai rasa. Maka banyak ibu-ibu rasa, aduh Pak, saya merasakan ini, perut saya seperti bergerak-gerak, kok jadi dadanya jadi sakit. Hadapi rasa itu, rasa itu sudah ada selama ini. Kita terlalu sibuk hidup, kita nggak pernah merasakan. Jadi, olah nafas body scan itu seperti kita berdiam, dan kita merasakan laporan dari organ tubuh. Jadi, bisa juga kalau tidak merasakan itu, pertama memang perasaannya tidak peka. Yang kedua, memang bapak ibu sehat, ya enggak ada apa-apa dengan organ tubuhnya, atau karena ini baru satu kali. Nanti kalau udah seminggu, dua minggu, nah minggu depan, atau mulai hari ini, latihannya adalah metode satu sehari sekali, metode dua dan tiga ini bisa gantian. Jadi, hari ini yang metode ini besok yang rim itu gantian boleh karena kan butuh waktu 30 menit ya banyak orang tidak punya waktu bahkan untuk metode satu cuma 10 menit tapi yang metode satu kalau udah latihan selama ini udah dua minggu ya maka bapak ibu boleh metode satu tuh sambil nyapu sambil di mobil sambil terutama kalau punya sopir ya kalau kalau yang setir sendiri selama nggak merasakan keringgingan ya nggak masalah ya masih bisa sambil nyetir tarik lepas gitu saya bisa karena lama-lama ya bernafas itu nggak pakai dipikir seperti kita biasa bernafas kan gak, gak, gak, gak mikir, tapi itu ritme normal sedangkan ditarik lepaskan gitu sambil nyetir nanti bisa dilihat saya pergi ke Bandung gitu ya begitu rest area <laughs> kemana pergi pak <bawa> PH meter <laughs> 7,5 7,8 gitu di mobil pun pasang saturasi ih 100% gitu. jadi kalau tentu tidak nyetir ya, saya disetirin, saya pasang saturasi gitu, satu seratus, saya copot lagi, nggak lama-lama nanti baterainya habis. Nah, yang body scan ini memang butuh ketenangan, ya. Nanti bapak ibu latihan sendiri, ya di kamar nggak apa-apa. Emang terbaik itu di udara luar, kalau di kamar pintunya dibuka supaya dapat oksigen yang segar. Kecuali malam hari malah malah lain ditutup, ya. Pakai AC nggak apa-apa, kalau malam hari, ya daripada kepanasan. Tapi yang ideal memang selama matahari masih ada, gitu ya. Tapi nggak semuanya punya waktu. Maka sehari dua kali itu sudah cukup. Metode satu satu kali, metode dua tiga empat lima enam nanti sampai ke sembilan itu salah satu aja. Kalau yang punya masalah lain mau dua tiga kali ya enggak masalah ya. Tapi yang sehari cukup sekali itu benar yang metode dua yang pakai tahan nafas itu sehari sekali cukup ya. selebihnya boleh ditambah yang ini kalau mau tiga kali yang metode satu sekali dua sekali tiga sekali. Metode satu sekali, metode dua sekali, empat sekali enggak apa-apa gitu ya, tapi kan butuh waktu, punya waktu apa enggak. Nah, kalau mau merasakan maka bisa emang ambil tempat yang sepi di kamar tertutup atau di teras, lalu tutup mata sampai perasaan itu menjadi peka sehingga kita bisa meresponi rasa itu dengan baik. Kadang-kadang yang, yang sudah kebanyakan obat ya, maka saraf-saraf kita itu enggak peka lagi, apalagi antibiotik anti kehidupan kita perlu menambahkan probiotik. Maka nanti ada pelajaran probiotik supaya dalam tubuh kita probiotik bakteri baik yang mati karena antibiotik bisa hidup kembali, karena probiotik juga memproduksi enzim yang dibutuhkan oleh manusia. nah Dengan merasakan ini, kita mengendalikan rasa, lalu meresponi. Ketika rasa misalnya prostat atau organ-organ kelamin, kok rasanya jadi aneh-aneh gitu ya, dan mungkin secara aralok mau ya dikonfirmasi dengan medis, bener loh, wah, prostat saya bermasalah seperti ini, ya tinggal di Google aja, makanan buat prostat, oh, tomat, pas saya nggak suka tomat, apel, gitu ya, itu kan bisa di Googling aja, nggak perlu nanya saya, Pak, makanan yang bagus buat ginjal apa, Pak, buat pankreas apa, Pak, gitu ya, itu, apalagi Googlingnya ke, kayak Halodoc, ya memang yang web, apa, portal-portal, kesehatan. Tapi biasanya kalau orang diabet kan orang tuanya juga diabet ya, makan pare, kacang panjang dan seterusnya. Minumnya kalau bikin kopi kasih sedikit cinnamon atau kayu manis, bikin teh pun kasih sedikit kayu manis. Bisa kasih tahu dapur pokoknya masa apa yang kira-kira cocok dengan kasih kayu manis. Tanyakan dikit ya. Itu kalau diabet dan seterusnya. Itu kita mulai bertindak meresponi rasa karena kalau kita nggak merasakan tuh kadang orang tua kita dia bad, orang tua kita jantung, orang tua kita kolesterol, orang tua kita kita kayak nggak saya sehat aja begitu dites doh betul kan tinggi gitu ya ada orang yang kolesterolnya 300 atau 400 ratus nggak rasa apa-apa gitu ya ya karena selama ini kita nggak merasakan tiba-tiba saya jadi nggak enak ya pak gitu ya karena selama ini kita nggak merasakan jadi sebenarnya lebih tepatnya rasa itu sudah ada tapi kita nggak merasakan. Kecuali rasa-rasa yang ber, tidak berhubungan dengan olah nafas, ada juga yang capri saya Pak, kok saya jadi mules-mules? makan karedok kali, makan apa, makan apa, ketemu iya gitu ya, berarti bukan karena olah nafasnya, ya. Pak Jarod, apakah boleh posisi terlentang dalam melakukan body scan? Boleh, ya. Kalau bangun tidur pagi-pagi begini mestinya loh ya, tidak tertidur lagi. Tapi kalau body scan-nya sore, malam, jam 8, sambil membayangkan, 15, mimpi. <laughs> Tapi tertidur pun nggak masalah, karena ini kan metode ini, tarik pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Nanti Anda tidur pun mungkin bisa dengan ritme seperti itu, oh bagus banget ya. Sepanjang malam Anda saturasi 100, dan pH-nya alkali. Karena kita, ritme itu lama-lama jadi kebiasaan, itu nggak masalah. Yang bermasalah kalau misalnya, Wim Hof tarik nafas, tahan terus ketiduran. Itu pun juga sebenarnya nggak berbahaya karena begitu kita ketiduran, jantung paru-paru itu semuanya dibawa kendali saraf otonom. Artinya, kita nggak perintahkan pun dia pompa jantung, menyerap oksigen. Jadi, begitu kita tahan nafas, lalu kita tertidur gitu ya, itu tidak nahan nafas terus, tentu kita cerdas. Jadi, sebenarnya memang tidak bahaya ya, apalagi sudah kita latihan, saturasi dengan gampang naik. Maka posisi silahkan, Bapak Ibu boleh duduk seperti saya, karena saya di depan laptop gitu ya. Kalau saya bersilang, ngatur laptop posisinya agak susah ya. Saya dengan duduk, duduk, duduk, duduk di kursi, duduk tegak, bersila boleh terlentang, boleh yang manapun ya. Metode satu sampai selesai dengan terlentang, boleh. Nah, terutama bagi yang merasakan bahwa nafas perut itu nyaman, Pak, terbaik, Pak. Saya baca di Google, Pak, itu napas perut seperti diafragma tuh mijetin organ-organ pencernaan, Pak. Saya sakit pankreas, saya sakit ginjal, saya sakit saluran pencernaan. Waduh, itu terbaik seperti men menekan-nekan organ pencernaan. Nanti juga kita ada body stretching, posisi tertentu, ya. Lalu sambil body stretching, sambil senam, gerakan-gerakan senam, tapi kalau begini berhenti sejenak. Tarik lepas lima kali gitu ya. Makanya kalau urut nanti Bapak Ibu sudah terbiasa nanti waktu kita body stretching itu juga dengan nafas yang seperti ini tarik lepaskan tarik lepaskan kita mulai semakin merasakan membayangkan organ di sini misalnya gitu ya itu yang enggak sakit bisa rasa sakit tapi yang sakit bisa sembuh karena kita bisa merasakan oksigen di situ kita posisi kayak kayak apa namanya begini begitu ya itu tulang belikatnya terbuka ada yang sedang kejepit situ dia ditepanya lepas dan rasa seperti segar di situ, ser gitu ya. Karena oksigen, tapi bukan hanya oksigen ya, darah membawa oksigen, situasinya alkali, membawa nutrisi-nutrisi yang kita makan dengan benar, makanan sehat, maka itu akan menjadi urah makanannya sehat, nutrisinya sehat dibawa sama darah lalu sampai ke sel nah itu kepekaan dan posisi juga nanti akan menentukan maka nanti ada posisi-posisi body stretching nah sekarang ini kita peka dulu merasakan telentang boleh duduk boleh eh, apa namanya duduk bersila boleh telentang itu paling bagus untuk posisi olah nafas perut ya tapi bagi yang maaf nih misalnya perutnya gendut susah pak saya nafas perut ya udah dada nggak apa-apa yang penting paru-parunya mengembang kalau dada ke arah atas kalau diafragma perut, ya dia ke arah bawah. Yeah. Luar biasa, saya awalnya skeptif, namun akhirnya bisa merasakan organ-organ tubuh, bahkan jadi kasihan kurang memperhatikan mereka di latihan ini. Saya banyak menangis, ya. Yeah, kadang kita terlalu, saya bilang kita terlalu sibuk hidup, ya yeah, sibuk cari duit. <laughs> Nanti badan sakit, duitnya habis lagi. Tiba-tiba kita bisa merasakan kayak pipi, apa teringat tangan kita ceduk-ceduk gitu ya nggak ada masalah ya nggak apa-apa tapi dengan merasakan ini dan terlebih lagi sebenarnya kita boleh mensyukuri ya tubuh kita ini kan casing aja kita mengeluh dengan kulit kita yang hitam coklat kita sibuk bagaimana supaya menjadi putih muka kita tapi sikap mengeluh dengan diri sendiri itu malah justru itulah yang membawa penyakit maka body scan ini sebenarnya kita lebih banyak bentuk praktisnya seperti doa mensyukuri tiap organ kita, mau jempolnya gede, mau kecil, kecil mau betisnya merengkel. Ya kayaknya dulu aku cewek kok betisnya merengkel, kita mensyukuri semua organ tubuh karena kita menyesali organ tubuh itulah yang bikin tambah sakit. Saya sekarang enggak menyesali lagi kenapa pankreas saya mewarisi ibu saya yang diabet dulu aduh saya lima bersaudara ibu dia kenapa cuma saya gitu ya sekarang saya menganggap itu kasih karunia supaya saya penguasaan diri nggak makan karbo yang banyak banyak makan karbo yang di sayur aja udah di sayur juga banyak karbonya kok tapi saya nggak makan nasi bakmi kentang ubi singkong pisang manis mangga leci rambutan durian duren. itu saya nggak makan semuanya kalau makan yang ambil pisang yang pisang goroho ya kayak cavendish lokal dari Manado tuh benihnya saya bawa saya tanam di dalam rumah saya nih pisang goroho yang rasanya nggak manis agak kecut mangga ya kalau istri makan pengen satu potong saja duren, waduh senang banget ya satu biji satu ponggeng aja enak banget tapi udah stop penguasaan diri dan gulanya bisa stabil. Eh, padahal ya kalau dulu waduh bisa 400-300. Tapi saya mensyukuri Tuhan, terima kasih untuk pankreas saya, toh saya punya ginjal baik, jantung baik. Kadang orang yang jantungnya baik, pankreasnya baik. Orang yang ada yang makan daging juga kalau udah nggak darah tinggi gitu ya. Dan saya mensyukuri itu seperti kayak kayak. Kepandaian Tuhan mengatur kalau semuanya orang boleh makan nasi, nanti bumi nggak cukup produksi beras. Jadi ada sekian persen, jangan makan nasi banyak banyak. Ya ini jangan makan kacang nanti asam urat. Saya makan kacang banyak nggak masalah. Ya ini jangan makan kolesterol banyak banyak gitu ya. Saya hari makan telur lima enam. Saat pagi-pagi bangun tidur telur dada dicampur dengan daun kelor lalu ngerebus 4 empat telur itu snacknya jam 9 ya telur makan siang ya telur sore lapar ya snacknya telur gitu ya lima telur enam telur nggak ada masalah dengan kolesterol saya orang lain kan bermasalah telur cuma putihnya kuningnya jangan doa oh, saya makan semuanya jadi ketika saya berkata berpikir bahwa aduh saya pankreas saya kok seperti ini ya nggak boleh makan ini nggak boleh nggak boleh nggak boleh waduh jangan ya boleh dihitung, coba dibalik dibalik yang boleh dihitung boleh makan ini boleh makan ini anda bikin daftarnya sampai malam nggak habis-habis gitu ya jadi ini kita membalik pola pikir pola rasa mensyukuri Tuhan terima kasih untuk pankreas saya memang tidak sempurna tapi membuat saya menjadi lebih bijaksana lebih penguasaan diri gara-gara pankreas kini ya itu saya, saya mensyukurinya begitu dan kenyataannya ya gula saya bisa antara 100 sampai 120 bangun tidur tanpa obat kalau saya lebih ketat lagi bisa di bawah 100 tapi saya nggak mau terlalu ketat nanti terlalu ekstrim ya nggak makan sayur nggak makan bumbu lah itu kan penting untuk antioksidan jadi eh, tetap makan sayur makan bumbu tapi yang karbo murni salah yang karbo tinggi ya, kayak bakmi, nasi ya ndak usah gitu ya nah itu sebagai contoh saja nanti bapak ibu bukan nggak, nggak punya masalah soal pankreas, masalah jantung gimana saya mensyukuri jantung pak jantung saya bermasalah gitu ya tetap aja sambil dirasakan sambil syukuri Bahkan kalau secara agama ya, boleh melangkah seperti iman. Tuhan terima kasih untuk jantungku saat ini. Bekerja walaupun tinggal 50%, tapi aku percaya Tuhan menciptakan tubuhku dengan mekanisme regenerasi sel, bisa terjadi perbaikan, aku akan sembuh, aku akan sembuh, gitu ya jadi percaya aku akan sembuh. Jadi ketika fokus pada uh, organ yang ketika dirasa-rasakan, maka menjadi merasakan ya. Saya baca chat lagi, saya merasakan perut kiri bawah ujung sakit. Oke, sapa mereka, kalau yang merasa sakit disapa ya. Menyapa organ sendiri gitu ya. Dan nanti kita memberikan perhatian. Telapak kaki terasa dingin, Pak, dari telapak kaki ke paha, yaitu sensitif ya. Bisa enggak, Pak, dituntun juga untuk di grup ini untuk pola makan? Nanti kita ada 12 modul Ya, nanti kita akan ada kan dalam apa yang kita pelajari, gitu ya, di posting di grup, itu kan dari mulai olah nafas, olah hati, olah pikir, lalu akan ada mengenai pola makan, pola minum, bahkan nanti saya ajari juga, ya membuat sendiri, bagi yang supaya murah dan yakin bagaimana membuat probiotik, membuat minuman probiotik, bikin sendiri. Saya sudah bikin 11 tahun lebih, saya produksi, saya makan sendiri. Jadi nanti saya akan ajari, termasuk cara membuatnya. Ya, jadi saya nggak jualan probiotik nggak jualan produk nggak jualan barang mau masih saya bernafas apa yang saya tahu saya mau bagikan aja gitu ya kan ilmu itu kalau orang Islam berkata harus diamalkan kalau di Kristen berkata orang itu hidup mesti berbuah oke latihan sore di AC ya dari belah saya sebut oke saya stop dulu sebentar sebentar